Penemuan dugaan jejak kaki harimau di Humbahas sempat membuat heboh masyarakat. Jejak kaki harimau yang ditemukan di Desa Bonandolok, Kecamatan Sijama Polang, Kabupaten Humbahas pada tanggal 4 Juli 2022. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Soal jejak yang diduga jejak harimau, pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam telah memberikan keterangan resmi. Selanjutnya ia menjelaskan perihal foto yang beredar yang diduga anak harimau. BKSDA memastikan itu bukan anak harimau, melainkan kucing hutan. Mengetahui satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi, warga langsung menghubungi call center BBKSDA Sumut karena ingin menyerahkan satwa kucing hutan tersebut ke BBKSDA Sumut. Petugas langsung melakukan pemeriksaan kondisi satwa kucing hutan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, kucing hutan tersebut dimasukkan ke dalam kandang satwa dalam kondisi sehat. Tim kemudian melanjutkan perjalanan ke Sibolangit untuk penitipan satwa ke Pusat Penyelamatan Satwa atau PPS Sibolangit, TWA Sibolangit. Perlu diketahui bahwa kucing hutan prionai lurus bengalensis merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Jadi kucing hutan bukanlah binatang peliharaan. Pada sepekan lalu, Jejak Kaki Harimau ini telah mengejutkan warga tiga desa di kecamatan Sijamapo Langka Bupaten Humbahas. Penemuan Jejak Kaki Raja Hutan ini ditemukan di perladangan berjarak sekitar 3 km dari perkampungan oleh warga. Kini Jejak Kaki Harimau itu lagi-lagi menggemparkan warga dan yang membuat heboh sudah di perkampungan bahkan di pasar tradisional Bonadolo. Untuk mengantisipasi peluang bahaya yang kemungkinan bisa terjadi, pemerintah setempat telah mengeluarkan imbauan lisan dan tertulis kepada warga agar berhati-hati dan tidak melanggar jam yang ditentukan selama bepergian ke ladang. Pada dua bulan lalu ada seorang buruh tani yang menangkap seekor binatang mirip anak harimau yang tersesat di Bonandolo. Seperti yang dia saksikan, binatang mirip anak harimau itu dibungkus dengan menggunakan jaket lalu dimasukkan ke dalam jaring kawah. Anak harimau itu sudah cukup agresif meski masih seukuran kucing dan sampai menggigit kawat yang digunakan untuk mengurungnya. Dia sendiri telah menganjurkan kepada pria yang menangkap binatang mirip anak harimau itu untuk segera melepasnya meski akhirnya belum diketahui seperti apa nasib anak harimau di tangan pria yang menangkapnya. Warga sekitar menduga adanya jejak kaki harimau yang membuat resah, bahkan sampai ke pasar tradisional itu ada kaitannya dengan penangkapan binatang mirip anak harimau dua bulan sebelumnya. Bisa jadi induk harimau itu stres dan fokus mencari anaknya yang hilang. Soalnya ternak-ternak yang ada di perkampungan tak ada yang jadi korban, baik babi atau lainnya. Kejadian ini juga ditengarai dengan maraknya penebangan kayu di hutan Humbahas. Sampai sekarang belum ada warga yang menyaksikan langsung harimau tersebut, meski memang telah menemukan jejak-jejak di perladangan beberapa hari terakhir.